Wow cantik-cantik sekali teman-teman <guluh> Wih cananya Wih belutnya Wih kerangnya teman-teman Wih benar-benar amazing tempat ini Wih, ah, wih. Oke okay, teman-teman Selamat sore Kita bergabung lagi di channel Like It Toy Oke okay, hari ini kita akan langsung mencari Sesuatu yang ada di sungai ini teman-teman Kira-kira ada apa aja ya Langsung kita jalan ya teman-teman Wih kakak menemukan di sini ada piting ya teman-teman Lihat ini, teman-teman. Ada kepiting nih, nih. Wih, biarin aja, teman-teman. Dia lagi berenang, teman-teman. Kita langsung jalan ya. Uh, jalannya suka banget teman-teman. Wih, apa? Antu, teman-teman. Wih, wadidaw! Ada mainan apa ini, teman-teman? Wih, cantik banget nih, teman-teman. Wih, ternyata ada. Baskom berisikan belut sama ikan cana teman-teman. Wow belut sama ikan cana dikelilingin dirubung sama kerang-kerang unik teman-teman. Wow cantik banget ya teman-teman. Wih ini, ini kerangnya teman-teman. wadidaw kok bisa ya ada di sini ya teman-teman. Wih. Mereka berkumpul dan juga melingkari baskom ini teman-teman supaya Cana sama belutnya nggak lari teman-teman. Widih, ya, langsung kita ambilin aja satu persatu ya teman-teman. Ininya kerang sama belutnya sama Cananya. Oke teman-teman. Langsung aja teman-teman, kita ambilin aja, kita tidak aja biar gak ada yang tahu teman-teman. <laughs> Oke, langsung kita ambilin aja ya teman-teman. Wih, ini apaan nih ya, teman-teman? Wih, ini kerang teman-teman. Wih, kerang lucu banget, kerang imut. Wih, tapi bentuknya ngeri teman-teman. Indidaw, langsung kita kumpulin aja, gak apa-apa ya. Wih, didaw. Oke, teman-teman, langsung aja kita lagi. Ambilin kerang-kerangnya ya teman-teman. Kita selamatin mereka teman-teman dari sergapan musuh-musuh yang ingin mengambil kerang sama ini teman-teman. Kita ambil duluan sebelum diambil musuh teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Wih cantik-cantik banget nih. Wih ini kerangnya dulu teman-teman. Nanti baru sana sama belutnya ya. Ini nonon kita taruh sini dulu ya. Wih sementara kita kumpulin di sini ya. Wadahnya ntar kita nyari dulu Wih, wih banyak banget kerangnya unik -unik, lucu, lucu, nih kerangnya unik-unik lucu Coba berwarna-warni nih teman-teman Lihat ini teman-teman Wih, oke juga ini Wadidaw Wadidaw, masih banyak ini teman-teman Wih, wadidaw yeah. Wow the Amazing ya Kita kumpulin dulu di sini semua ya teman-teman Biar nggak diambil orang Oke, kita ambil lagi kerangnya teman-teman Wadidaw, ini banyak banget ini teman-teman Wih, masih ada ini kerangnya teman-teman kita ambil nih teman-teman wadidau, wih, oh, oh, oh. So amazing, wih kita kumpulin dulu di sini teman-teman. Ntar kita cariin wadah teman-teman. Wih, kita lihat dulu nih. Wih, tanamnya sama belutnya nih teman-teman. Tindakin teman-teman, belutnya teman-teman. Wih, lincah banget nih teman-teman. Wih, belutnya, uh, licin banget. Uh, dia lari teman-teman. Wadidau, pada lincah-lincah semua pada sehat-sehat nih semua. Wih ini rencananya teman-teman. Wih wih wih wih wih wih wih cantiknya. Wih wih wih wih wih wih wih lucunya beri. Wih wih wih wih wih wah lincah lincah ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel ini ya teman-teman. Subscribe, subscribe dan juga subscribe pokoknya biar tambah semangat teman-teman ini wij, cananya wih uh uh uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> unik banget teman-teman bisa menemukan hal-hal unik seperti ini di sungai ini teman-teman besok kita mencari lagi pokoknya teman-teman subscribe terus ya teman-teman dan tonton ini video-video kita ya teman-teman wih cantik banget ngeliat ini ya, teman-teman Wih, hasil buruan kita nggak menyangka nih, teman-teman. So amazing, very good, so beautiful, teman-teman. Lihat ini, teman-teman. <laughs> Oke, okay. dadah teman-teman. Pokoknya kita besok berburu lagi ya. Jangan tinggalin channel ini, pokoknya ya. Pantau terus ya, teman-teman. Wadidaw! Oke, okay, dada ada teman-teman. Wih, di di di di di teman Hahaha. di di di di di wih di wih di di di di di